Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas bersama Kunci jawaban di halaman 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Pada tema 2, kelas 4 selalu berhemat energi Baik, sekarang kita langsung saja ke halaman 29. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabannya adalah penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pertanyaan kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Jawabannya, listrik dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC. Berikutnya, tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Pemanfaatan energi listrik. Sekarang kita akan menjawab di halaman 30. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Kita berhak menyalakan TV, tapi saat kita tidur sebaiknya TV dimatikan demi menghemat energi listrik. Kemudian pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka terjadi pemborosan energi listrik. Pertanyaan ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Jika kita akan tidur, sebaiknya semua alat elektronik dimatikan, peralatan listrik yang tidak digunakan juga mesti dimatikan. Sekarang, kota yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Yang perlu diperbaiki adalah sikap kita dalam memanfaatkan energi listrik. Kita harus menggunakannya dengan bijak dan hemat. Jangan menggunakan energi listrik dengan boros. Berikutnya, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Ya, kita berhak menyalakan TV karena melalui televisi kita bisa mendapatkan informasi pengetahuan dan hiburan. Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Menonton TV bersama keluarga dapat menambah kedekatan antar anggota keluarga, dapat menyaring informasi yang benar terhadap siaran TV yang perlu bimbingan orang tua dalam pemanfaatan energi listrik dan akan lebih hemat. Pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Apabila menonton TV sendiri-sendiri, maka kita tidak adanya kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga. Karena semua anggota keluarga bersifat individual, dari segi pemanfaatan energi, juga terjadi pemborosan energi listrik. Hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarga menonton TV secara bersama-sama lebih hemat energi daripada menonton TV sendiri-sendiri. Pertanyaan berikutnya di halaman 31, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Jika kita tidak menghemat energi listrik dan boros listrik, maka akan berdampak pada kekurangannya pasokan listrik sehingga terjadi pemadam listrik bergilir. Soal kedua, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan memengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Iya, dengan kita boros energi listrik maka kita telah mengambil hak orang lain. Jika energi listrik yang kita gunakan habis atau menipis maka akan mengancam generasi berikutnya tidak kebagian listrik. Soal nomor 3 mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Hak dan kewajiban harus seimbang. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Namun pelaksanaan keduanya harus seimbang agar terwujud keadilan. Pertanyaan keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Gunakan peralatan rumah tangga dan kantor hanya yang bersifat hemat energi dan peralatan yang ramah lingkungan. Matikan alat elektronik komputer, air lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan dan Gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan Berikutnya Sekarang saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan listrik di rumah Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang Setiap hari aku menggunakan listrik untuk menyalakan kipas angin dan charger HP Aku berhak menyalakan kipas angin untuk menyejukkan diriku dan aku berhak mengecas HP setelah selesai menggunakannya, maka saya mematikan kipas angin dan mencabut charger HP. Berikutnya, di halaman 32, di sini ada penaksiran pada perkalian dan penaksiran pada pembagian. Nah, maka kita akan tarik kesimpulan: bulatkan salah satu atau kedua bilangan ke angka terdekat, yaitu 5 atau 10, agar mudah dihitung. Kemudian, kesimpulan di pembagian adalah: Bulatkan salah satu atau kedua bilangan ke angka terdekatnya agar mudah dihitung Berikutnya, buatlah tiga pertanyaan berdasarkan tabel di atas Pertanyaan pertama, bagaimanakah cara menaksir operasi hitung perkalian suatu bilangan? Pertanyaan kedua, bagaimanakah cara menaksir operasi hitung pembagian suatu bilangan? Pertanyaan ketiga, apakah fungsi dari penaksiran? Berikutnya kita akan menjawab di halaman 33. Diskusikan cara melakukan penaksiran perkalian dan pembagian. Tulislah kesimpulanmu. Penaksiran perkalian. Caranya adalah dengan membulatkan salah satu atau kedua bilangan kelipatan 5 atau 10. Dua tujuannya karena perkalian angka 5 dan 10 adalah perkalian yang paling mudah dihitung. Penaksiran pembagian. Caranya adalah dengan membulatkan ke bilangan-bilangan yang habis dibagi. Yang tidak dibulatkan bisa pembaginya, bilangan yang dibagi atau dua-duanya di halaman 34, kerjakan soal-soal berikut dengan menggunakan penaksiran, ayah Siti ingin membeli 4 bola lampu berapakah taksiran uang yang Siti bayar baik taksiran seperti ini 15.350 ditaksir menjadi 15.000 taksiran uang yang Siti bayar sama dengan 4 dikali 15.000 yaitu Rp60.000. Pertanyaan kedua, Ayah Siti membawa uang Rp100.000. Berapa meter taksiran kabel yang didapatkan, gitu ya. Harga kabel Rp9.450 taksir ke ribuan yaitu 9.000. Ribu. Taksiran kabel yang bisa dibeli yaitu 100.000 dibagi 9.000 adalah 11 meter. Berikutnya di halaman 34. Pertanyaan ketiga, Ayah Siti ingin membeli 6 stop kontak dan 7 lampu. Berapa taksiran uang yang harus Siti bayar? Jawabannya adalah stop kontak sama dengan 6 dikali 15.000 yaitu 90.000 tempat lampu 7 dikali 11.000 adalah 77.000 jumlah. Rp90.000 ditambah tujuh 77000 adalah Rp167.000 Pertanyaan keempat Ayah Siti membawa uang Rp50.000 Ia ingin membeli satu stop kontak Dan sisanya ingin dibelikan kabel Berapa panjang kabel yang ia peroleh? Besar uang untuk membeli kabel adalah Rp50.000 Dikurangi dengan harga stop kontak Nah Rp50.000 kita kurangi dengan 14550 Jadi Jumlahnya adalah Rp35.450.000. Panjang kabel yang dapat diperoleh ayah dengan sisa uangnya adalah Rp35.450.000 dibagi dengan rp rupiah per meter. Maka yang didapatkan adalah 3,75 meter. Sekarang kita akan menjawab di halaman 35, buatlah 3 pertanyaan seperti contoh di atas, mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaan pertama, coba taksir hasil perkalian dari bilangan berikut, 3646 x 4658, sama dengan titik-titik. Pertanyaan kedua, cobalah taksir hasil perkalian dari bilangan berikut, 254 dikali 787, sama dengan titik-titik. Pertanyaan ketiga, cobalah taksil hasil perkalian dari bilangan-bilangan berikut 17 dikali 56. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 35. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya adalah, nilai yang saya pelajari hari ini, kita harus berusaha menghemat dalam pemakaian energi listrik. Menggunakan energi listrik seperlunya saja. Berikutnya, sudahkah kamu menghemat listrik di rumahmu? Jelaskan. Sudah, saya sudah berusaha menghemat energi listrik di rumah dengan cara mematikan peralatan elektronik. Jika tidak digunakan, saya mematikan lampu TV saat tidur di rumah. Baik, itulah yang kita bahas pada video ini. Untuk video berikutnya, nanti kita akan bahas dari halaman 37 sampai dengan halaman 41. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.